teman-teman bagaimana dan pelajarannya sudah bisa kan Nah sekarang kita ulangi lagi pelajarannya ya sambil kita bernyanyi bersama hukum nun mati dan tanwin ada lima yang pertama Izhar dan tanwin yang kedua idgom yaitu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ini ya nun Hukum dan mati, dan tanwin yang ketiga, 1000 guna. Bukan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam salah satu huruf di atas tanpa berdengung Hukum nun mati dan tanwin yang keempat ikla lima ikhfa